Hai hai hai everybody welcome back to my channel Balik lagi di channel yang selalu memberikan info-info ter up to dan tentunya membahas seputar dunia slaughter Oke okay, balik lagi tentunya sama gue di sini dan seperti biasa Gue bermain di gates of olympus dengan bawa modal 100 ribuan aja nih Ya oke okay. Di sini gue sepin di bet 4800 nih kira-kira hari ini gue bakalan dapetin profit atau sebaliknya ya ya nah, pasti buat teman-teman semuanya simak-simak terus aja videonya ya jangan di skip biar kalian nggak ketinggalan untuk updatean terbaru dari gue kali ini ya ya pastinya gue bermain juga dengan pola spin yang pastinya simpel-simpel aja dan ya semoga mudah dipahami buat kalian oke okay. gaspol dulu aja nih ya dan gimana kabar kalian hari ini ya besti ya semoga sehat-sehat nih dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya oke okay. Pokoknya kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu di sini ya besti ya. Kita main santuy-santuy aja nih. Oke. Okay. Aduh, mulai menipis saldo gue tinggal 22.000 cuy. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa ya. Eh, dikasih kali 12-nya nih. Yuk, lanjut lagi. Uus cari cuan dulu uh, us. <laughs> semoga hari ini menjadi hari keberuntungan gue ya untuk bisa dapetin profitnya di sini dan ya pasti kalian gak usah khawatir karena di sini gue akan membagikan untuk tips dan trik mengenai info slot gacor pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya oke jadi buat teman-teman semuanya nih ya yang Pengen dapetin info-infonya gak usah khawatir karena semua informasi tentang slot gacornya ada di sini ya Jadi kalian bisa merapat aja Makanya jangan lupa untuk dibantu support channel ini Di like, comment share, dan di subscribe tentunya ya Agar channel gue semakin berkembang nih BSD ya Oke kita nyocol-nyocol terlebih dahulu nih masih belum dapetin yang mantul-mantul ya masih belum dapetin yang profitnya. Jadi ya udah sabar-sabar aja, nggak usah yang terlalu nafsu ataupun terlalu brutal juga mainnya ya. Pokoknya santai-santai, nikmati permainan ini dan secangkir kopi sambil nyebat ya kan. Oke okay, lagi nice kuningnya sayang mantap kuning Aduh Duh Duh Duh Mantap banget nih dapetin skater gratisan ya kita cari gratisan gratisan dulu aja Oke okay, lanjut lagi nih Uus ya mudah-mudahan si hasilnya mantap-mantap ya Oke, okay, dan gue juga mau ngasih untuk bocoran RTP-nya nih dengan windrate tertinggi ya untuk memudahkan kalian bermain di game slot online yang lagi gacor saat ini pastinya ya. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman semuanya, ya kalau mau main atau sebelum bermain kalian wajib cek dulu untuk RTP slot hari ini karena kalau misalkan kita bermain di RTP tinggi itu juga memungkinkan untuk bisa dapatin profit yang lebih tinggi lagi oke okay. cerot dulu waduh waduh waduh Okay. Merahnya. Nice. Good ya pokoknya. Di sini gue juga mau kasih tahu nih Dimana tempat bermain gue ya yang pastinya aman, terpercaya juga dan sudah berlisensi. Wow, kali 20-nya konek dan mahkotanya juga dapat cuy. Gila gila gila. Ini mantul banget ya, tidak terduga juga nih langsung jackpot 4 juta sensasional. Oke langsung aja di sini gue mau ngasih tahu ya di, di mana tempat bermain gue yang pasti di sini gue bermain di situs permain 138 gajah makan permen gacor men yah gila itu keren banget lesti oke masih ada satu lagi waduh masih dikasih dong. Oke, okay, lumayan-lumayan lah ya. Ini, waduh, gila bukan kaleng-kaleng emang ya permen 138 di Bestie. Jadi buat teman-teman yang mau join juga di permen 138 ya, bisa langsung digaskan aja karena linknya juga udah ada di pin komentar nih. Jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga. Oke, okay. kita gaskan-gaskan dulu aja nih. Ya, gue coba untuk buy spin ya di 1 juta. Kita lihat nih apakah hasilnya memuaskan. Ya, kita simak aja sama-sama nih. Nah, dan pastinya buat teman-teman juga ya yang lagi nonton video ini, gue mau ngasih tahu nih pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Ya, oke. Okay maunya bagi kalian yang merasa belum cukup umurnya ya itu di skip aja apabila lewat di beranda kalian oke okay. dan tentunya juga hmm, jangan pernah jadikan game ini untuk pendapatan utama ya oke okay. maunya ini hanya untuk hiburan-hiburan aja ya hanya untuk sekedar mengisi waktu uang oke okay. dan tentunya jangan sampai ketinggalan juga untuk info-info menariknya nih seputar video slot gacor yang mungkin bisa bantu kalian juga untuk dapetin cuan-cuannya di sini ya tentunya di permen 138 oke okay. punya gercep-gercep aja yang mau join ya di permen 138 langsung hajar aja sikat aja nih bestie oke okay. lumayan nih udah dapetin 900.000 ribuan aja ya kira-kira balik modal enggak ya aduh tipis banget nih bestie ya oke tapi nggak apa-apa lah ya karena memang di sini gue juga udah profit dan masih profit juga jadi ya gue rasa cukup sekian aja video ini ya karena gue juga udah dapetin yang mantap banget di sini dari modal receh ya pokoknya terima kasih banyak buat semuanya thank you so much ya pokoknya yang udah nonton videonya dari awal sampai habis Wow, gila, gila, gila 3 juta lagi cuy Mantul banget, anjir Oke, okay, gue mau rehat dulu Dan gue mau nikmatin hasilnya Disini ya, pokoknya thank you, thank you Semuanya, gue izin mami Terlebih dahulu nih, sampai ketemu lagi Di video berikutnya Salam sensasional Permen 138 Bye